Langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti hidupku bagaikan Cinta ini sampai kucari yang sejati, walau sampai letiku kan mencarinya. Lelah hati menunggu Cinta yang selamatkan hidupku Kini ku Hidup kita bersama tuh selamanya Selamatkan hidupku, kini ku menemukanmu di ujung waktu. Ku patah hati, lelah hatimu. Kita yang selamatkan hidup.